Ah, jalan Eh, Fer, mau ngapain di sini? Biasalah, jalan-jalan, bosan sekolah online. Eh, sama itu. Eh, kok kamu nggak pakai masker? guys apa aku sehat aja masih, eh, orang iya. lemah yang pakai masker, emang gak eh lagian tugasnya udah selesai nggak? udah dong, dari tadi malam aku kerjakan, udah semua? sudah dong, beres, hmm. yes. <coughs> <coughs> Lagi apa deh? Ini gambar Kak. Itu di meja apa? Oh, ini hand sanitizer. Ibu beli tadi, hah. eh tergi hm. kamu ngapain di sini biasa jalan-jalan bosan sekolah online terus kamu kenapa nggak pakai masker? ya aku soalnya sih saya pakai sekarang nah, ya. terus sudah kamu udah pada selesai semua nggak? Nah, ya besok malam sudah kerjakan 100 persen beres sih oh bagus gitu terus kamu kenapa nggak pakai masker? lagi apa dek? Oh ini gambar kak. Oh itu apa di oh, situ? Oh ini hand sanitizer. Ini. Oh iya. Eh pergi kamu ngapain di sini? Biasa jalan-jalan, buat setelah main terus. Eh bilang, mau selesai mau? Sudah selesai semua. Oh ini hentai saya. Bronya putih. putih kok ya buram tuh. <putih> <Kajamata>. <tuh>